Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, melaporka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya dengar di Malaysia ada banjir guys di pantai timur ya kalau tidak silap dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada orang-orang yang di sana ya memberikan kesabaran ketak bahan dan semoga yang istilahnya rusak ataupun istilahnya meninggal dunia juga ya semoga nggak ada ya guys ya. Semoga sedikit saya juga kurang pasti untuk informasinya. Akan tetapi banjirnya itu sampai segini ya guys. Allahu Akbar di ujung tahun seperti tahun kemarin juga itu ada juga banjir ya seperti itu teman-teman sekalian. Dan Mari kita kirimkan doa kepada mereka yang meminta kepada Allah agar supaya senantiasa dalam keselamatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ala alhamdulillahi rabbil alamin amin ya allah berikanlah kepada mereka ya allah ketabahan kesabaran dan juga berikanlah kepada mereka ganti yang lebih baik. musibatina wa Oke okay guys, jadi sini ada sebuah video kiriman teman-teman sekalian di Instagram ya. Ini merupakan requestan ya teman-teman sekalian, yaitu godis orang kawin sekarang bagi kicap. Tak apa. Bondo lah, Ustaz Syamsul Dabak tak faham nih, perkataan-perkataan Godis dan juga Bondo, Bondo itu apa ya guys Benda, ah, tak apa bendalah Atau macam mana, saya tak faham Coba komen gak bawah ya Nah ini daripada channel Senyum Ustaz Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya, let's go Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Lazi arusala Rasulahu bilhuda Wa dinil haqq biliyuzi hirahu ala dini kullihi Walakarihal kafirun Walakarihal musyrikun Walakarihal muslimun Subhanaka la'ilmalana Illama'al-lamtana Innaka antal'alimul hakim Rabbi syrah sadri Wayasir li amri Wahli Walul u'datam min isani yafkahu kawli Terima kasih Saya ucapkan Tuan Imam Laku pengusia acara pada malam ini Barisan datang kuasa masjid Pemimpin-pemimpin tempatan Di semua peringkat Seterusnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan Yang dirahmati Allah sekalian Bersyukur kita kepada Allah SWT Kena dengan limpah dan izin izinnya pada malam ini Dapat kita bersama-sama berada Di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Masya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan jalan ke syurga. Jadi kita sekarang ni berada dalam taman syurga. Mudah-mudahan. Begitu juga kan barang siapa yang datang ke dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada cabang ilmu itu dia lebih baik daripada dunia dan segisinya. Malahan lebih baik daripada solat sunat 100 raka'an Bukan makna tak yasmen sunat lagi dah Tak, tapi maknanya basah pahala tu Kan? Basah pahala Dengar tak ni? Dengar Kau macam tak dengar? Terpeletok pula Kena okay. tinggi sikit tu Haa Okey, tak tahulah Duduk pun tinggi sahaja Okey agak nak rapat sikitlah. Okey. Alhamdulillah. Nah, jadi malam ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Satu satu. Ya, ikhlaskah kita dalam berumah tangga? Asyad. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Taala dah beritahu dah kita yang macam manakah pasangan-pasangan itu yang dijadikan untuk kita tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri Allah dah beritahu. Kan supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa tentram. Kan? Tentram dan tenang. Bersamanya. Itu yang disebut sebagai sakinah. Dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Ha, kan? Tetapi bila sebut tentang ikhlas, bila sebut tentang ikhlas kan? Apa maksud ikhlas tu yang kita kena faham? Kan? Dari Abu Hurairah Hurarah anhu, Bagaimanakah dia berkata Nabi SAW telah bersabda Sesungguhnya Allah tidak memandang Kepada rupa kalian Tetapi Allah juga tidak memandang Kepada rupa kalian Tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian Maksudnya apa yang ada dalam dalam hati kita Betul ha, kan, Kita semayang-semayang Pun Allah Ta'ala tengok Tapi Allah Ta'ala tengok apa yang ada dalam hati Ya Allah Ta'ala banyak sahab Bawa yang, yang ada buat semua juga. buat keluar <tuh> <tuh> Okey Okey Ini baru okey sikit Kena ulang balik lah Bukan, saya, hmm. agak -agak. Jadi maknanya Allah tengok apa yang ada dalam hati hmm, Betul. Apa juga yang kita buat dalam keluarga kita Dalam kehidupan kita Apa yang kita amalkan hari-hari Allah Ta'ala tengok dalam hati Tu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging kan, ya? kalau baik seketul daging itu maka baiklah seluruh tubuh itu betul, ya. kalau tak baik seluruh kalau tak baik seketul daging itu maka tak baiklah seluruh tubuh badan manusia ketahui lah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati, ya. dil bahasa Nusantara dan dil kan? hati macam tu lah juga kau kahwin nak tak ada hati kan ya? Kadang masa kahwin dah hati. Dah kahwin nak jadi tanah hati. Macam tak pernah menggunakannya. Okey. Kan? Yeah. Di dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Ha, yeah. Mereka tidak mengenaki dari amal ini tersebut. kecuali wajah Allah dan keredaan Allah. Tak terpengaruh dengan apa-apa yang berada di sebalik keredaan Allah itu. Jadi, jam tu juga bila kita kahwin, kita tak harap mana lain. Mengharapkan keradaan Allah tu sebab orang perempuan tak setuju orang lelaki kahwin ambil. Sebab jawapan nama lelaki ni, gada-gada fail. Betul lho perempuan kan? Perempuan tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Sebab abang rasa abang boleh. Abang rasa abang mampu. Wah, oh, ayat-ayat tu tak boleh. Cuba je kenapa abang nak kahwin? kerana dengan cinta Allah. Insya-Allah mampu Al pun setuju. Betul tak? Wei, betul. Ya. tak, tak, tak, tak setuju cakaplah sini. <laughs> Tetapi yang kita nak baca ni ikhlas kita dalam rumah tangga kita. Macam mana? Jadi apakah maksud ikhlas, kan? Dalam Quran benar Allah Taala bagi tahu macam mana kasus semuanya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur iaitu mata air dalam syurga. Yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Yang mereka dapat mengalahkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar. Dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai ini kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredahan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab yang datang dari Tuhan kami. Pada satu hari yang pada hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan surah Al-Insan ayat 5 hingga 10. Maknanya Allah Taala tak nak apa pun dekat kita anak ibnak yang ada dekat dalam hati kita. Kalau dia kaji maksud ikhlas tu sendiri, maknanya bin nak cinta masa kahwin ni, nak cinta perkahwinan, rumah tangga. Kalau kaji sendiri maksud ikhlas itu, maka dapatlah disimpulkan adalah sikap seorang manusia hamba Allah yang menjalinkan hubungan dengan Allah. Mesti ikhlas ni mesti kait dengan Allah belih. Ah. Tak boleh. Seni ikhlas tolong sebab nak tengok masyarakat kita ni tenang rumah mesti Allah juga tak yah sebut masyarakat Allah balik kepada Allah balik. apabila seorang hamba itu menjalankan tuntutan agama menjauhi tegahan agama semata-mata kerana Allah takut kepada kemarahan Allah maka itulah datangnya yang disebut sebagai ikhlas ikhlas ni buat sesuatu tak harap apa pun mereka kepada Allah termasuklah apa selain daripada Allah duit tanah, pangkat tanah, kedudukan tanah, termasuklah pujian pun tanah. nak untunglah kau, kau macam mana kena kawin. kahwin? Hmm. sebab aku rasa aku mampu, kau puji duit-duit dia banyak Hei. nampak? kenapa kau kawin? wah nampak kahwin? sebab aku dengar, ha, tengok aku dapat kawin dengan anak datuk, tengoklah siapa nampak? Tidak habis, point kenapa kau kawin? Dah mak bising, kahwin lagi tak dapat dah. Nak buka kahwin? Umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Dah lambat dah ni, tak tahu sempat dapat anak atau tidak lambat. Sedangkan didasarkan kepada Allah itu yang lebih baik. Dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Macam tu kan? Kita buat kerja kat ke masjid. Kita tolong orang. Ia hajin juga. Datang botong royong masjid. Setakat ni, setiap bertolak yang aku tak pernah menis. Nah, nampak ayat yang Dia seronok orang puji itu. Tapi kalau dia ingat Allah, hui, lajir tejak kali. Alah, Allah izinkan aku dengan kekuatan sikit. Kalau aku demam, aku pun mungkin tak sampai juga aku ni. Semua dengan izin Allah. Tuhan aku datang masjidnya. Syukurlah. Dapatlah aku batis sikit. Dan Allah lah bagi ganjaran. Macam tu lah. Lepi sikit. Wah, kau dapat kahwin bertuah dalam kau lawa, nabi ni kau. Lawa. Lawa semua ciptaan Allah. Semua daripada Allah. Dan aku pun tak ada marah. Aku dapat isteri yang solehah, Dapat jaga aku sama-sama beramal. Mudah-mudahan. Itu ialah aku tak minta banyak. Lawa tak lawa itu kemuliaan. Hmm? Lawa pun dalam hati. kadang lawa kat kau tak lawa kat mata aku. Macam tu. Mengenal diri tu. Otong tu sebab penyakit mulut orang ni Saya pernah Seliruh Bukan seliruh Memang ada lah penyakit yang Pergilah murut dengan satu Allah Bila pergi pun murut. Dia urut lah Allah ni urut saya Dia macam-macam lah Ada rupanya dekat sungi haruan Rupanya dekat muka tu Ada urut rupanya ada urut senyum Ada urut senyum Saya dulu pernah kena dengan maestro Sebelah muka mati orang. Yakah? Pergi urut Bayangkan urut daripada bawah sampai ke atas buat senyum je. Tak bayangkan muka sebelah mati Muka sebelah mati Mata sebelah tak kelip, Hidung sebelah Kau. tak dikelap kepis Keraf je tu kan eh. Lepas tu senyum sebelah kan Dia jadi sengit lah. Muka ha -ha. je mana Ramai daripada Pake bad, bad palsu Jadi pergi urut Rekah cerita lah Lepas 3 hari urut gugak-gugak. Selepas minggu alhamdulillah okey. Muka saya okey. Lepas dua minggu normal balik dah muka orang dah tak kesan. Padahal muka nampak sembab Cuma yang menarik perhatian saya dia nak dapat ikhlas tu. Bila saya bagi duit dari aje sini, jangan pergi mengikat saya masuk dalam bilik tu dia tu. Masuk dalam bilik ada satu tapau dekat dinding tu, masuklah bagi tuan nak masuk tu. Anda dia tak nak nampak kalau saya masuk kan. Hmm. Cuma masuk kan. Dia kata, raksanya tu, sebab oh, apa dia tu susah, nanti saya nanti kalau nampak, tuan bagi saya bapur tu. Jadi lepas tempoh seminggu, nanti dia nak keluar punya pekat. Boleh keluar, raksanya duit tu masuk, dia pun tak tahu siapa bagi bapur, siapa bagi bapur. Hati dia pun senang. Macam sebab jenazah, orang dulu duit, dia tak nak bukit. Orang ikhlas, bayang tu Disebabkan dia letak, nanti. Nazzam, berapa ni? Betul? Nantuz fikir, tadi mula ikhlas tadi. Tapi sebab tak, Nantuz fikir. Lepas tu sampai rumah keluar Singgit Nah nampak kan Ambil Ambil Ikhlas tu Kalau apa Huzur Rantus tu Nampak Daripada tu Sebab ikhlas ni Saya akan ceritakan juga Ada fahsar Kita jangan Kecil pada rumah tangga je Semua dalam kehidupan kita Ikhlas ni ada fasa fahsar ni Apa lawan Pada perkataan ikhlas Lawan kepada benda ikhlas Dan tak ada balasan ni Ada pertamanya ujung Bangga dengan rasa besar ni Kemudian Suma'ah Sumaah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat Aha. dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid, kesian pula tengok orang. Aku bersedekahlah bagi siku aku, dia kau Tadi orang tak tahu. Dia bagi cerita orang. Habis hebatlah kau nak pujian kepada orang. Ada orang bunyi tadi saya semayang kan alhamdulillah saya sembahyang sunat dalam satu rakaat waktu ada cerita kebetulan dia bercerita tu dengan orang kanan ber-YB kena harapan bagi nanti ni jadi pegawai agama kan, Allah Contoh ya, contohlah ha, kan begitu juga satu lagi riak riak ini mempamer-pamerkan ibadahnya kan. menunjuk-nunjuk dengan orang kan ya, dengan manusia Iaitu kalau kata Al-Qutubi Riyak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya Yang mana arti asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia Itu ha, paling senang Riyak ni nak cari tempat dalam hati manusia Kawin, buat majlis kawin besar-besar Apa tu tuan? Nak dapat tempat dalam hati manusia Bila orang dia orang sebut Dia lah kedui paling meriah dalam negeri Kedah Darul Rahman dia lah dulu yang paling hebat sekali. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur. Asal mula kepada ayam telur. Asal mula kepada telur ayam. Habab, dia pusing situ eh? dia tak boleh lepek lagi. Tak ayam telur tak paru ayam saya? <tuh -tuh. saya ingat dulu kan telur tu kita buku di dalam kotak yang berkada yang berkilat tu kan. Uma balik upi roti awam kicap, sama sedapnya. Eh? Balik semua zaman tu, ni ya, kicap. Sekarang bagi tawal, kan dulu piramid yang baru pantang untuk tua penuhi kahwin ni bagi tuala buat penyampu si air matun mana? Tapi kan suciya baru tu macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap. Lagalah eh, tu, makin terapu ponoh bagi nak kicap. Ya kan? Gula-gula bagi budak lah Rumah lah tu Gula-gula bagi budak tu Budak tak makan Bapak makan Bapak, makan. Bapak macam ni. Semua tu kaki Banyak tak gula tu contohlah. lah kan Nampak tak ha, Nak buat grand-grande kali Bagi bulamak dia punya Biar orang sebut Nak dapat tempat dalam hati Manusia Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi Ustaz samsul debat ya Berkenaan dengan ikhlas Jadi memang ikhlas itu mudah sangat kita ucapkan Tapi dalam praktek sangat susah Ya, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu seperti halnya surat al-ikhlas Surat Al-Ikhlas namanya tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas seperti itu guys ya Jadi apa-apapun kalau kita membaca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas nah itu susah sangat ya kan Baca surat Al-Ikhlas dengan ikhlas hanya mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala Maka pahalanya itu sama seperti menghafal Al-Quran 30 juz Ya, kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, teman-teman. Jadi, di sini, kalau bisa disimpulkan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsul debat, ikhlas itu memang susah kalau kita nak praktek. Tapi, kalau orang dah biasa ataupun dah real tiap hari, maka ikhlas itu akan mudah. Intinya adalah kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharap pujian daripada manusia. Semua apa yang kita kerjakan kembalikan kepada Allah, semua apa yang kita miliki kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita akan menemukan keikhlasan-keikhlasan di dalam hati. Kita tak nak dipuji orang, kita tak nak istilahnya harta kita tahu, ya kan? Harta kita oh dibangga banggakan, riak dan lain sebagainya. Intinya adalah kita hanya hidup merendah. Ya karena Allah Subhanahu wa taala kita itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ya setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun ya yang kita punya, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kalimat yang biasa diucapkan ketika kita mendapatkan pujian Hadha min fadli rabbi Orang-orang ya Arab ya kan di mobil-mobilnya ataupun kereta-kereta mewahnya Dia akan pasti tuliskan Kalau tak la ilaha illallah Kalau tak Allahumma salli ala sayyidina muhammad Kalau tak hadha min fadli rabbi. Jadi kenapa dituliskan seperti itu Agar kita itu terhindar daripada sifat-sifat tidak ikhlas ataupun riak sumah dan lain sebagainya guys. Ya, terutama sifat sombong, sifat sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang patut menyombongkan diri dan mempunyai sifat sombong adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala Manusia tidak ada apa-apanya ya Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pak Bintududri Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan Lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesejahteraan dunia Amin amin ya robbal Alamin Terima kasih saya Pak Bintududri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh